Ya, yeah, halo, balik lagi sama gue, Pigipo Sekarang hari Minggu, tanggal 29 Maret. Bingung mau ngapain lagi? Gue mau bersih-bersih sanggup mobil, alatnya. Pertamanya kita harus pakai sarung tangan, karena ada beberapa obat yang gak bosnya kulit. Oke, okay, langsung aja, kita ke, ke bawah. Cobalah ya jadi ya laki, -laki yang diperlengkan ini adalah silikon spray sama ini jadi saya campuran silikon spray terus agak girisnya juga multiple pose ini, ini enggak ini microfiber lap microfiber atau ini buat poles, ini buat collab setelah polesan yang terakhir glass polish eh jadi ini kotor banget, banyak debu harus di vakum di sela-sela lagi gaunnya nyempil jadi setelah di vakum, yang sebelah situ kan masih kotor setelah di vakum Udah bersih, biar debu-debu disemprot dibersihin pakai silikon spray. Jadi, buat ngilangin kotor-kotoran, kayak gini, kayak gini. Ini udah dari ya, nih 2017 ya, Ini udah gua bersihin Dari ujung sana Gua bersihin nih. Sudah ada lagi. Sekarang buat ngilangin jamur kaca. Karena kalau di Sandroof kan terekspos sama matahari. Kelihatan gak, gak sih? Jamurnya. Kelihatan gak, gak sih? eh yeah. yeah, layak kan jamur-jamur ya. obatnya pakai soyang glass polish jadi olapig gitu harus dilipat supaya bagian pinggirnya enggak kena kacak dan jadi baret jadi harus tengah tangannya gitu. every nyerah pakai lap hilang Hah? Hilang? Coba coba, <laughs> lo jam 5 bayang lah ya udah hilang dikit yang ini belum iya capek banget gue agak cocok gue <gila> jadi udah sekarang kaca jadi mungkin besok pagi capek gile nah.